ini dari media online, warta ekonomi ya, warta ekonomi yaitu tak terima, habib rizik dihina, heboh, video habib bahar, ultimatum penghina habib rizik, kalau ketemu nah simak selengkapnya kawan, simak selengkapnya. Dalam potongan video yang salah satunya diunggah akun Ed Underscore 93, terlihat Habib Bahar bin Smith menyinggung pihak yang berani menghina dan mencaci Habib Rizieq Shihab. Dia bahkan menggertak orang-orang yang berani menghina imam besar Habib Rizieq Shihab. Mulanya Habib Bahar bin Smit menyinggung soal sejumlah ulama hingga kiai yang menghambakku kepada para penguasa. Ia kemudian membandingkan dengan sosok Habib Rizik Sihab yang justru dihabisi oleh penguasa. Sok Sokan mau menghina Habib Rizik Sihab. Sok sokan mau merendahkan Habib Rizik. Sok sokan kalian enak dapat uang dari pejabat dan seterusnya dan seterusnya. Lebih lanjut, Habib Bahar mengingatkan bagi para pembenci Habib Rizik Sihab untuk tak mencaci. Terus, kalian mencoba-coba untuk mencumoh, mencaci dan memaki Al-Habib Rizik bin Sihab. Kalian tidak ada perjuangan kalian untuk Islam. Jadi kalau kalian tidak mau berjuang, jaga mulut, diam, teriaknya. Habib Bahar Bismit pun kemudian menyentil orang-orang yang beraninya hanya mencaci Habib Rih lewat sosial media. Saya kalau ketemu orang-orang yang beraninya di sosmed, hina dan caci maki FPI. Kalau ketemu ama saya, saya tampar mulutnya. Sayang mereka itu congornya cuma berani di sosial media doang. Kalau ketemu nggak saya makan, bukan saya bar Bismit iblis saya makan apalagi orang-orang seperti itu tegasnya. Nah, itu kawannya informasi ya terkait potongan video yang viral Habib Habibar bin Smith. Nah, di sini saya hanya bisa menyampaikan kepada sahabatku semuanya, ya. Kalian-kalian yang suka menghina, mencaci, memaki, merendahkan Habib Rizieq siap Berarti kalian belum tahu dalamnya Belum tahu persisnya Seperti apa Habib Rizik Syihab Nah kalau saya sudah tahu Karena sudah empat kali uh, Ya sudah empat kali pernah ketemu Ya empat kali, tiga kali eh, pada saat aksi Dan satu kali di saat uh, Saya menghadap langsung ke Megamondung ya Waktu itu Habib Rizik masih di Megamondung Nah itu langsung ketemu langsung dan ngobrol Nah kalau yang lainnya itu ya ketemu di tempat uh, mobil komando aksi ya Kalian belum tahu Habib Rizik sihat dalamnya Hanya kulitnya luar yang dipoles-poles oleh media oleh baser-baser Kemudian kalian memunculkan fitnah, hinaan, cacian, makian merendahkan Nah itu kawan Jadi saya di sini hanya berharap dan berpesan kepada sahabatku yang suka membenci, Bukan hanya kepada Habib Rizik Sihab kepada siapapun ya jangan kita menghina. Kalau mau mengkritik silakan memberikan kritikan atau masukan. Yang jelas tidak ada manusia yang sempurna. Ya tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti punya kekurangan dan tentunya pasti punya kelebihan. Nah jika ada kekurangan yang kita lihat dan seandainya itu bisa kita berikan masukan, berikan masukan atau kritikan tidak perlu menghina ya, sesama anak bangsa Indonesia apalagi sesama umat muslim, yang mayoritas di Indonesia tidak perlu saling menghina saling membenci, kalau tidak sepaham, ya karena sesuatu hal apalagi ini mau masuk ke eh, politik tahun-tahun politik mau pilpres, nah, ini saya lihat, dia sudah mulai ada saudara kita, dia beda, beda pilihan dalam pilpres atau capres, sudah memutus tali silaturahmi. Hanya karena beda pilihan dalam pilpres. Ingat kawan, kita itu boleh memilih siapapun, tapi tidak perlu memutus silaturahmi karena beda pilihan. Nah itulah namanya korban-korban politik. Dan bagi yang muslim, Mungkin agama lain, sama tidak ada dalam ajaran agama Islam atau mungkin ajaran agama Kristen dan lainnya. Bahwa jika beda pilihan pada saat calon kayak capres, beda pilihan terhadap capres, kemudian boleh memutus silaturahmi, tidak ada yang begitu. Nah, kalian itu dapat ajaran dari mana? Kalau sudah beda pilihan dalam capres, kalian sudah memutus tali silaturahmi. Terus yang ngajari siapa? Tidak ada dalam agama itu yang begitu-begitu ya, Tidak perlu menghina ya, Menghina, menyebar hoax nah, Kembali lagi kepada Imam Besar Habib Yusyap Habib siap ini ya Tidak bisa dipungkiri Dan ya harus diakui Bahwa satu-satunya ya, Putra bangsa Indonesia Yang pernah mengumpulkan Jutaan orang karena Himbauannya Ya, itulah Habib Berjiksyak di Kodasat Presiden 212 Jangankan rakyat Jelata Sebabkan Presiden Jokowi pun datang Beberapa Menteri datang Panglima TNI datang, Kapolri datang Itulah karisma daripada Habib Berjiksyak Nah, setelah Presiden datang Apakah Habib Berjiksyak langsung mau merah Pak Jokowi Tidak ada Tidak ada, artinya Begini selama ini yang saya tahu Habib Rizieq sering mengkritik pemerintah nah seharusnya pemerintah itu memberikan wadah memberikan wadah tempat untuk bermusawarah atau menerima ya menerima Habib Rizieq untuk berdiskusi karena pemerintah juga orang di dalamnya orang-orangnya bukan orang-orang sempurna pasti ada kekurangannya Nah, jika ada kritikan dari Habib Rudi, siap ya, ajaklah duduk. Siapa tahu ya, sudah masukan ya, ada masukan atau solusi yang mau disampaikan oleh Habib Rudi. terkait masalah bangsa Indonesia, bukan baru dikritik, sedikit sudah kelenjakan, dan sebagainya. Nah, kalau saya berpikirnya begitu, kawan ya, mari kita menghindari ya, oh, menyebar hoax. Ya menghina, mencaci, memaki para ulama, ya uh, Habib Rizik Sihab, Habib Barbarspit, Habib Lupi dan para habaib lainnya, para kyai, para ustadz, jangan kita menghina mereka, jangan mencaci mereka hanya karena beda pandangan dalam politik. ya Jangan biasakan menghina, mencaci, memaki pemimpin kita, termasuk presiden, menteri-menteri, para gubernur, wakil presiden dan semuanya. Tidak perlu kita menghina, mencaci, memaki. Kalau ada yang belum paham, berikan kritikan, berikan masukan, berikan solusi. Ini saja kawan, ya semoga Habib, ya Habib Bahar Mismit, dan Imam Besar Habib ini siap senantiasa diberikan umur yang panjang dan dimasukkan rezekinya. Amin. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.